Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Sintanca dengan anggota saya saya Putri Muto. Di video kali ini kami akan membahas tentang yang pertama yaitu proses masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, bagaimana terbentuknya kesultanan-kesultanan maritim pada masa Islam di dunia. Dan yang ketiga yaitu, apa pengaruh kesultanan-kesultanan maritim pada masa Islam bertahan hingga kini? Ya baik, yang pertama yaitu proses masuknya Islam ke Nusantara. Datangnya Islam dilakukan secara damai, hal ini dapat dilihat melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, ajaran tasawuf, dan politik. Yang semuanya mendukung proses cepatnya masuk dan berkembang di Indonesia, kita mulai dari cara masuknya Islam ke Indonesia, yaitu melalui perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan ini terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada awal abad ke-7 Masehi hingga 16 Masehi. Pedagang-pedagang muslim dari Arab, dari Arab, Persia, India turut ambil bagian dalam perdagangan dalam negeri-negeri bagian barat Tenggara dan Timur Asia. Penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang yang strategis menyebabkan munculnya tempat-tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Pada waktu itu, pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak sehingga membentuk pemukiman yang disebut pekojan. Nah, dari tempat inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Masuknya Islam ke Indonesia dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Cara masuknya Islam ke Indonesia yang kedua yaitu melalui perkawinan. Para pedagang muslim yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita pribumi, Sebelumnya pernikahan berlangsung mereka meminta agar garis-garis nusantara ini mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Nah dari pernikahan inilah lahir dari keturunan muslim sehingga lingkungan lingkungan daerah muslim semakin luas dan membentuk kampung-kampung muslim yang kemudian berkembang Menjadi kerajaan-kerajaan Islam, cara masuknya Islam ke Indonesia yang keempat yaitu melalui seni budaya. Penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Dalam, pertunjuk, dalam pertunjukannya, ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, namun beliau mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadat. Cerita wayang ditampilkan di petik dari cerita mahabharata dan Ramayana. Tetapi di dalam cerita itu siap disiapkan ajaran dan agama nama pahlawan Islam. Selain melalui pertunjukan wayang wayang, penyebaran agama Islam, melalui jalur kebudayaan juga dapat dilihat peninggalan-peninggalan sejarah yang banyak tersebar di Nusantara misalnya peninggalan seni bangunan, seni pahat dan seni sastra hasil seni tersebut dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno di rumah Cirebon Banten dan Aceh cara masuknya Islam ke Indonesia yang kelima yaitu melalui tasawuf, penyebaran Islam Islam di Nusantara yang tidak kalah pentingnya adalah melalui tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memudahkan dan memudahkan dalam mengerti dan menerima ajaran Islam. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luar oleh masyarakat Indonesia sehingga mudah dimengerti. Selanjutnya, cara masuknya Islam di Indonesia melalui politik. Pengaruh politik para, para raja dan pengusaha sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Hal ini karena peranan para raja dan penguasa dalam menyebarkan, dalam menyebarkan Islam sangatlah penting. Seperti ketika para penguasa mulai memeluk agama Islam dan meninggalkan agama lama maka secara berbondong-bondong segenap penggawas serta rakyatnya ikut memeluk agama Islam baik yang kedua yaitu bagaimana terbentuknya kesultanan-kesultanan maritim pada Islam di Nusantara kerajaan di Indonesia Nusantara dan sejarahnya menurut berbagai sumber sejarah agama Islam masuk pertama kalinya ke Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi saat kerajaan Kerajaan Islam masuk ke tanah air pada abad 13. Berbagi. Berbagai kerajaan Hindu Buddha juga telah mengakhiri masa kejayaannya. Kerajaan Islam di Indonesia yang berkembang saat di saat itu turut menjadi bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia. Kemudian, salah satu faktor yang menjadi menjadikan kerajaan-kerajaan Islam makin berjaya beberapa abad yang lalu ialah karena dipengaruhi oleh adanya jalur Perdagangan yang berasal dari Timur Tengah India dan negara lainnya Semakin berkembangnya Kerajaan-kerajaan Indonesia Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Sekitar abad ke-13 Juga didukung oleh faktor lalu lintas Perdagangan laut Nusantara saat itu Banyak perdagangan-perdagangan Islam Dari berbagai penjuru Dunia seperti dari Arab Persia India hingga Tiongkok Masuk ke Nusantara Para Para pedagang-pedagang Islam ini pun akhirnya berbaur dengan masyarakat Indonesia. Semakin tersebarnya agama Islam di tanah air melalui perdagangan ini pun turut membawa banyak perubahan dari sisi budaya hingga sisi pemerintahan. Nusantara saat itu, misalnya, berbagai kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang tersebar di Nusantara menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintah dan budaya di Indonesia. Keterlibatan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga turut berperan dalam tersebarnya agama Islam hingga ke seluruh penjuru tanah air. Terdapat beberapa kerajaan maritim di wilayah Nusantara, diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Goa Talo, Makassar Kerajaan Goa dimulai dengan Penyatuan Sembilan Distri dapat disebut sebagai Pancalaya Ketua Dewan Adat Bate Silapang Kemudian dalam sebuah kerajaan Telah didirikan dengan kera, dengan keraja, dengan Raja pertama yang memiliki Sebuah nama yakni Tamanurung Yang kedua Samuda Pasai Palau Sabang terletak Di wilayah Aceh Situs dalam sebuah kerajaan Islam Pertama di Kepulauan itu. Kerajaan itu disebut sebagai Samudra Pasai. Samudra Pasai yang terletak di pantai timur Sumatera sekitar abad ke-13 menjadi kerajaan laut karena didukung oleh wilayah strategis Sel Selat Malaka. Tiga, Aceh Darussalam. Selain Samudra Pasai, ada kerajaan lain di wilayah Aceh. Namanya adalah Aceh Darussalam dan telah didirikan pada abad ke-16. Oleh Sultan Ali Mukhayat, syah dari suatu pusat kerajaan berada di ujung utara Sumatera wilayah metropolitan Aceh saat itu, yang keempat yaitu Demak. Demak yakni telah berdiri pada abad ke-15 dan telah menguasai seluruh pantai utara Jawa. Demak mengambil keuntungan dari penurunan Majapahit untuk memutuskan wilayah pesisir. Majapahit dan bergabung kepada Demak Lima. Tarnate Ternate memiliki sebuah di Sebelah Utara Tidore dan Barat Halmahera Ketika Ternate menjadi sebuah kerajaan Islam di daerah Ambon Utara Tarnate memasok Aylir kepada pedagang dari Jawa, Melayu, Makassar, Banten, dan Bugis yang keenam, Banten, di ujung sebelah barat Pulau Jawa pada sekitar 1552 kerajaan Banten telah didirikan wilayahnya meliputi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Lampung Munculnya pada suatu kerajaan ini telah terkait terhadap pengaruh Demak Yang ketiga yaitu apa pengaruh kesultanan-kesultanan maritim pada masa Islam yang masih bertahan hingga kini Kerajaan maritim berarti kerajaan yang jika dilihat dari letaknya dekat dengan lautan atau di pesisir pantai. Jika dilihat dari mata pencaharian rakyat, rakyat, rakyatnya adalah mengandalkan hasil laut atau melakukan perdagangan di pesisir pantai. Dapat dilihat pula kerajaan tersebut membangun pelabuhan transit di mana dapat menarik para pedagang atau kapal asing untuk sekedar singgah atau bongkar muat barang. Kerajaan maritim sudah terbentuk sejak masa Hindu-Buddha dan masih berlangsung pada masa Islam. Biasanya, kerajaan maritim dapat membawa kemajuan besar bagi kerajaan, bagi kerajaannya, dan juga dalam ajaran dan kebudayaan Islam. Seperti yang telah dibahas di atas, kerajaan maritim biasanya banyak berhubungan dengan. Banyak berhubungan dagang dengan bangsa-bangsa lain atau kerajaannya banyak disinggahi pedagang dari daerah atau bangsa lain Dan hal itu berpengaruh dengan lebih mudahnya kerajaan Islam tersebut menyebarkan pengaruh ajaran dan budaya Islam kepada orang lain Dengan demikian pengaruh kerajaan maritim pada masa Islam adalah lebih mudah dalam menyebarkan ajaran dan budaya Islam Kepada daerah atau bangsa lain Sekian dari kami, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh